ini kita ada di hutan rencananya hari ini kita akan coba memasak di area sini ya yang lumayan jauh dari e, pemukiman. lihat wow keren waktu dulu saya pernah ke sini ya tapi kita belum pernah masak di sini lihat teman-teman oke okay. keren ya tempatnya di sini biasanya kalau banjir ini lebih keren lagi dan sekarang e, lagi surut airnya lihat teman-teman uh, di belakang saya lihat e, semakin ke situ semakin ke atas kita akan coba jar, e, cari di jalur bawah. E, kita akan coba bikin tenda di situ. Kita akan coba masak. Oke yuk, lanjut. Wow. Potnya di sini, lihat teman-teman. Nah, kita akan coba di atas di sini. Di sini kita akan coba bikin e, tenda kemudian kita akan masak di sebelah sini teman-teman oke yuk, lanjut oke kita buka dulu ya terpalnya, kita akan coba membuat tenda di sini. Biar lebih enak ya. Oke. Kita buka dulu ya. Huh, cukup melelahkan banget. Kita di sini udah bawa peralatannya. Kita tinggal akan masak di sini ya, lumayan sejuk. Semoga aja hari ini enggak hujan ya. Oke. Tuang di sini sebelum itu kita akan cari kayu bakar oke, lihat ya sudah jadi, kita langsung masak oke, teman-teman kita akan membuat nasi goreng, lihat ya oke, ini dia bumbunya wow, keren ya kita siapin dulu Bumbunya ada daun bawang Ada seledri Dan juga ada cabai Lihat teman-teman Cabainya jumbo-jumbo sekali Di dalam sini juga ada uh, Bumbu yang lain Kita kasih bakso ya Biar nanti nasi gorengnya itu lebih keren rasanya teman-teman Kita juga bawa nasi Oke Pertama-tama Kita iris-iris uh, dulu cabainya Seperti ini Lihat teman-teman Oke ya Kita iris-iris Seperti ini Kita iris daun bawangnya teman-teman seperti ini Lihat Kita pasoknya uh, Dibelah seperti ini Seperti kembang ya Tapi uh, jangan sampai putus Lihat teman-teman seperti ini Hanya digores-gores doang Agar di dalamnya itu matangnya merata teman-teman Tapi kalau teman-teman uh, Boleh diiris tipis tapi menurut saya lebih enak seperti ini teman-teman Oke lihat wow mantap kita juga menggunakan tahu teman-teman tahunya ini kita iris seperti ini ya lihat Oke nah boleh panjang lihat tahunya bebas teman-teman mau pakai tahu kuning ataupun tahu putih sama aja ya Oke lihat Oke setelah itu kita langsung uh, masak lihat kita uh, iris dulu bawang putih dan bawang merahnya atau nama oke dikeprek seperti ya dikeprek lalu kita langsung potong-potong seperti ini kemudian kita masukkan kita langsung tumbuk seperti ini teman-teman oke lihat bawang putih bawang merah ada garam kita ditumbuk satu, satu ya Kita kasih nasi seperti ini, teman-teman. Ya, wow Kemudian, kita kasih cabai dan irisan bawang, daun bawang, donat. Kita aduk lagi. Ya. Kemudian kita kasih telur teman-teman seperti ini lihat Nah kita kasih telur Kita langsung aduk kembali Wow kayak ini masih Kita kasih telur satu ya teman-teman Oke Dari baunya kecil sekali Mantap Kita kasih kecap seperti ini lihat teman-teman Mantap kita sambil diaduk-aduk seperti ini agar matangnya merata teman-teman. Lihat. Wow. Baunya harum sekali. Oke, teman-teman. Kita langsung kita langsung masukkan bakso yang tadi kita udah iris. Lihat, wow, keren ya. Lebih menggoda nih. Oke. Rasanya, pasti ini nikmat, Mas. Lihat, wow! Ini dia, udah matang, hujan. Hujan gede banget di tengah hutan. Lihat, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Mantap, lihat. Basahnya. Hmm. Hmm. Hmm. Hujan. Hmm. ke dalam, di luar hujan, gede banget ya, mm, lihat teman-teman rasanya gurih kita tambahin uh, garam yang tadi ya mm. manisnya terasa banget mm. ah. hujan, gede banget teman-teman Hmm, rasanya manis, pedas, dan sedikit agak asin, loh, teman. Hmm, lihat ada timunnya juga. Hmm. Hujan semakin besar, teman-teman. Hmm. Hmm. Hmm. Gila mantap yakin, benar. Tapi belum makan dari pagi teman-teman. Ya, ah, hmm. Di situ hujan, dan di situ juga anginnya kencang, teman, teman Oke, lihat, wow, lumayan ya, kita pasang tenda gas ya, lihat, apinya masih nyala. Huh, mantap, hujannya semakin besar, teman-teman. Kita akan coba copotin ya, kita akan beres-beres, akan siap-siap, teman-teman. Karena di sini, kalau semakin hujannya besar, itu akan semakin berbahaya, teman-teman. Lihat, oke, kita akan coba beres-beres. Oke, yuk, lanjut. Oke teman-teman, dikarenakan hujan kenceng banget, kita makan aja tadi kita separah teman-teman. Kita akan copot terpalnya. Kalau kita neduh di sini, ini cukup berbahaya sekali teman-teman. Karena ini kita ada di tengah hutan, jadi kemungkinan takut ada pohon yang tumbang teman-teman. Anginnya kenceng dan hujannya semakin kenceng teman-teman. Kita akan copot ya. hujannya semakin kencang dan ada guluduknya ya kita berbahaya kalau semisalkan kita ada di hutan nah denger ya kenceng sekali guluduknya teman teman kita langsung cepet beres-beres masukin barangnya karena berbahaya kalau di hutan seperti ini teman teman Aduh. oke teman teman huh, cukup basah dan melelahkan pastinya teman teman Oke, okay, tadi kita di situ dan sekarang kita jalan pulang ya. Oke. Okay, jalan pulangnya lumayan. hujannya nanti semakin besar, teman-teman. Oke. Okay, lihat di sini ada pohon salak besar sekali. Ya, ada, teman-teman. Kita pulang. Oke. Okay.